Ani ini Pak apa? Iya dan ujuk jauh. Iya iya iya. Tadi itu pelatang tuh itu terbang, tapi nggak bang. Oke oke pak ya. Stokok lah, stokok oke. Stokok lebih oleh. Lebih ya. Dua ya, batang ya, lah ya. Kami dari tim Osnal Sat Narkoba Polres Kampar, yaitu berhasil mengamankan tersangka satu orang yaitu di Desa Kototuo, Kecamatan Tiga Belas Kota Kampar, dengan barang bukti narkotika jenis ganja lebih kurang setengah kilo yaitu dua paket ya satu paket kecil dan satu paket besar yang siap edar. Apa tuh? buka buka buka. Aku aku kami uh, mengamankan laku dari bawah ke Satnarkoba Polres Kampar untuk penyidikan lebih lanjut. Untuk tersangka kita jerat dengan Pasal 111 dan 114 yaitu Undang-Undang Narkotika tahun 2029 yaitu minimal ancaman hukuman yaitu lima tahun penjara.